Halo semuanya, aku Ryan baik lagi di channel aku. Oke guys, hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue. So, selama usah lama, lama kita langsung mulai aja videonya. Mysteries. Oke, video yang pertama ini gue dikirimin banyak banget dari kalian. Salah satunya dari Maulidia. dia. Assalamualaikum, Bang Rian. Coba deh, itu Bang Rian, jelasin soalnya lagi rame di TikTok. Oke, guys, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Oke, okay, video yang barusan itu berasal dari tiktokers Rusia. Tapi pas gue bacain komennya, justru rame sama warga plus 62. Yes, ini tuh keajaiban TikTok ya. Sering banget ada video yang heboh, tapi sebenarnya video ini tuh nggak terjadi di Indonesia. Kayak kasus yang kemarin, kalau kalian masih ingat, itu ada kasusnya Yunon Chan. Tapi kalau lihat dari ekspresinya sih, kayaknya si Doi ini ketakutan setengah mati ya. Doi nangis-nangis di depan kamera handphonenya di dalam kamarnya. Terus di tengah-tengah video, di pojok ruangan disitu kayak ada sebuah bayangan hitam yang kayak bergerak merangkak ke arah doi gitu. Tapi jujur ya, pas gue pertama kali liat video ini aja, gue udah langsung yakin banget kalau video ini 100% fake. Mana ada sih orang yang lagi nangis sambil selfie pegang kamera? Menurut gue itu aja udah gestur yang aneh banget. Kalau orang memang ketakutan dan butuh bantuan, nggak mungkin orang itu masih sempat-sempatnya bikin video TikTok. Pasti doi itu bakal cari bantuan dari orang-orang terdekat atau kepolisian. Dan video-video kayak gini tuh udah lagu lama banget ya guys Banyak kreator yang bikin video kayak gini itu supaya banyak orang yang simpati Banyak orang yang nanyain kabarnya, banyak orang yang komen Dan otomatis karena banyak yang nge-share, pasti videonya jadi viral Dan beneran aja dong, video yang tadi itu beneran viral dan udah ditonton lebih dari 4 juta kali Pas gue liatin profil Doi, ternyata video-video Doi sebelumnya itu nggak ada yang tipe-tipenya kayak gini tapi abis video yang tadi itu viral, doi langsung nerusin, ngelanjutin buat bikin video-video dengan tipe-tipe kayak gini, dengan harapan supaya doi bisa viral lagi. Walaupun ternyata video-video doi yang berikutnya itu nggak bisa seviral kayak yang pertama tadi. So, cari duit di zaman sekarang itu susah, men. Apapun bakal orang lakuin. Ya, walaupun mungkin di masa depan doi bakal malu sendiri kalau ngelihat video yang tadi. Bunyi muncul. Nah ini nih salah satu video yang lagi viral juga belakangan ini Video yang ini gua dikirimin sama Ahyar Bang tolong bahas ini ya Menurut abang ini asli atau fake? Oke okay guys kita tonton dulu videonya bareng-bareng Video yang tadi itu berasal dari rekaman sebuah kamera CCTV Dan kalian bisa lihat tiba-tiba ada sebuah motor yang melintas Dan kalau diperhatiin, di belakangnya itu kayak ada sosok cewek berbaju putih dan berambut panjang Dimana banyak yang bilang kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan Katanya itu adalah sosok badini Kalau dilihat-lihat sih emang penampakannya agak creepy ya Karena gue penasaran akhirnya gue cari-cari lagi informasi tentang rekaman video yang tadi Soalnya bisa jadi penampakan yang tadi itu penampakan yang real dan akhirnya gue berhasil nemuin lanjutan dari video yang tadi. Ternyata video yang tadi itu dipotong guys. Di video yang lebih panjang, di belakang motor yang tadi itu ada sebuah motor lagi yang persis jalan di belakangnya. Dan jaraknya itu lumayan deket. Dan kayaknya orang yang nyetir motor di belakang ini kayak santui banget. Gue jadi ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu bukan penampakan deh. Bisa jadi itu orang beneran ya. Dan bahkan sosok yang tadi itu juga terekam di kamera CCTV yang lain. Jadi gue yakin kayaknya sosok yang tadi itu cuman ilusi optik aja Mungkin itu emang ibu-ibu yang kebetulan pakai daster, Terus nggak pakai helm dan rambutnya panjang Jadi kena angin kayak berkibar gitu guys Seolah doi kayak kunti Padahal sebenarnya cuman orang biasa aja Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Ramdhani Halo kak, itu sosok real atau fake ya kak? Video ini gue dapat dari tiktok kak Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Gue yakin kalian semua udah notice sama penampakan yang ada di video yang tadi. Yes, di tengah-tengah video tiba-tiba ada sesosok berbaju hitam Yang kayak berdiri diam di antara semak-semak Dan ngeliat ke arah rombongan petugas yang jalan di tengah hutan itu Sosok itu kayak pakai hoodie, bajunya hitam Dan anehnya kenapa wajahnya itu hitam banget Tapi hitamnya tuh bukan karena warna kulit ya guys Tapi kayak dicat atau dikotor-kotorin pakai tanah gitu Kalau gua lihat sih sosoknya tuh mirip kayak kakek-kakek gitu ya Entah itu kakek-kakek atau nenek-nenek, tapi yang pasti kayak orang tua gitu. Tapi setelah gue perhatiin ini di video yang tadi, ternyata di antara sekian banyak orang di rombongan itu, ada satu anak kecil yang notice dengan penampakan sosok yang tadi. Coba deh kalian lihat ke anak kecil yang digendong di pundak itu. So, gue ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu jelas-jelas bukan makhluk astral ya. Gue yakin sosok yang tadi itu cuma orang aja. Tapi gue juga nggak paham nih, apakah doi itu adalah suku pedalaman? Atau memang orang lokal yang tinggal di situ? karena video ini tuh diambil di dalam hutan Halmahera. So, gimana ini menurut kalian? Di tengah jalan. Next video ini gue dikirimin sama Its Matt. Kak, coba bahas ini, real atau fake ya? Oke, okay, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Jadi ada orang yang videoin pas jalan naik motor. Tiba-tiba di tengah jalan tuh kayak ada sebuah objek yang terbang di tengah jalanan itu. Ada beberapa orang yang bilang katanya yang tadi itu cuman asap lah, bayangan, layangan, Raden Kian Santang, Mimi Peri, Penampakan, dan lain-lain. Tapi gua ngerasa kayaknya bukan ya. Dan ternyata video ini diambil di Air Molek, Riau. Dan sosok yang tadi itu cuma pelepah pohon pinang yang nyangkut di kabel tiang listrik So udah jelas banget ya kalau sosok yang tadi itu bukan penampakan Mungkin karena ini udah malam aja kurang pencahayaan Jadi seolah-olah sosok yang tadi itu mirip kayak penampakan kubur. Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Aditya Mauludin Assalamualaikum, Bang. Ini gua dapet dari TikTok. Coba Bang, jelasin ini asli atau editan, Bang? Oke, kita tonton dulu bunyinya, Bang. Bang, look at this place! Man. hey, man, what's, what's this one? It's like... oh, Yeah, what the, what the... dude? Isinya... Almost. Pas gua pertama kali nonton videonya, gua kira itu bakal muncul apa gitu kan. Eh enggak taunya ternyata muncul tangan. Dan pas muncul udah langsung kelihatan banget kalau yang tadi itu settingan ya. Gua langsung tahu kalau settingan karena orang yang megang kamera ini sama sekali nggak kaget sama penampakan yang tadi. Seolah do itu udah siap banget kalau bentar lagi ada penampakan. So, menurut gua dari situ aja udah kelihatan kalau yang tadi itu settingan. Tapi pas abis nonton video yang tadi, gua jadi penasaran banget nih. Gimana caranya? ada orang yang bisa masuk ke dalam kuburan. Apakah doi sampai seniat itu sampai gali kuburan orang? Kan nggak mungkin, men. Dan ternyata banyak juga orang yang penasaran kayak gua. Banyak orang yang nuduh mereka dan minta mereka buat klarifikasi gimana caranya dia bikin video kayak yang tadi. Dan ternyata beneran dong direspon sama mereka, mereka bikin behind the scene-nya gimana caranya mereka bikin video kayak yang tadi. Dan ternyata makam yang tadi itu adalah makam beneran, guys. Tapi makam itu makam kosong. Tapi yang pasti di bagian nisan dari kuburan itu, kayak ada lubang di salah satu sisinya. Terus mereka tuh pakai telan anak kecil supaya bisa masuk ke dalam lubang itu. Dan tangan anak kecil yang tadi itu di make upin supaya kelihatan lebih pucat dan lebih creepy aja. So menurut gua ini videonya niat banget ya. Lagian kok bisa gitu sampai nemu ada kuburan yang lubangnya kayak gitu. Aneh banget men. GENBANG Oke, okay, video yang terakhir ini gua dikirimin sama Van Vansatelo. Langsung aja kita tonton dulu videonya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. udah ketandrinya yuk eh biar yang melayang ah kalau murah oke okay, video yang terakhir ini tuh singkat padat tapi nggak jelas ya guys jadi ada sebuah objek berwarna putih yang tiba-tiba muncul di sebelah lampu jalan sosoknya tuh kayak melayang tinggi bahkan lebih tinggi dari atap rumah yang ada di sebelahnya mungkin tingginya sekitar lima meter atau bahkan lebih ya dan kalian juga bisa dengar kayak ada suara banyak orang yang teriak-teriak gitu dan di bagian akhir video tiba-tiba sosok putih-putih yang tadi itu kayak bisa ngilang gitu aja, guys. Gue yakin banget kalau video yang tadi itu cuman video editan. Yang pertama, sosok yang tadi itu bukan penampakan. Sosok yang tadi itu cuma lens flare dari cahaya lampu jalan, guys. Mau tahu cara bikinnya? Gampang banget. Sekarang kalian nyalain kamera handphone kalian, terus kalian arahin langsung ke sumber cahaya. Misalkan ke lampu rumah kalian, atau ke lampu jalan, atau bahkan kalau siang bisa ke matahari. Gue yakin bakalan langsung ketangkep ada lens flare-nya. Itu memang efek dari kamera, guys. Jadi kalau misalkan kamera dihadapin ke langsung sumber cahaya, itu bakalan muncul lens flare. Nah, putih-putih yang tadi itu adalah salah satu contoh dari lens flare. Dan kenapa bisa ngilang? Ya karena kameranya digeser. Lens flare yang tadi itu bakalan bisa hilang, guys. Karena efek cahayanya itu bakalan bergerak. Dan yang kedua, suara rame-rame orang yang teriak-teriak tadi itu suara dari video lain yang diedit dan ditempel di video yang tadi. Karena kalau gue lihat di video yang tadi itu cuma ada satu orang aja. Yaitu kepala temennya yang kerekam pakai hoodie warna merah. Dan kalau cuma ada satu orang di video, pastinya harusnya videonya nggak serame itu, ya kan? Gue yakin suaranya itu bukan suara asli, tapi suara editan. Mungkin dari video lain yang diambil terus dia tempelin ke video yang tadi. Seolah sosok yang tadi lens flare itu adalah sebuah penampakan yang diteriakin sama orang. Gua gak ngerti sih tujuannya orang bikin video kayak gini tuh apa. Cuman kalau orang gak ngerti, pasti banyak yang ketipu ngirain kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Padahal yang tadi itu cuman video hoax. Oke okay guys, that's video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.